Bangga sama dedek Lesti Kejora persahabat ya. diunggah nih guys-nya Di Kakak Rizky Bilar semalam Ini cute banget persahabat ya Attitude, sikap, sifat oleh Lesti Kejora Yang cium tangan suami Tercintanya, Masya Allah <laughs> Adem banget persahabat ya Lihat beginian Mudah-mudahan rumah tangga dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Selalu diberikan kebahagiaan Dan tentunya Kemudahan apapun yang dilakukan oleh mereka Amin Ya robbal Alamin Unggahan ini diposting kembali oleh akun Leslar Update Ada kalimat caption yang dituliskan Ade, sini salim dulu sama Oh, Masya Allah, cute banget di persahabat ya Tentunya postingan ini membuat kita bahagia Mudah-mudahan, tentunya persahabat, ya suami istri, Lesti, dan Rizky Pilar, tentunya yang terbaik. Dan tentunya, ini adalah inspirasi kita semua. Dan berikutnya, juga kita lihat siapa nih yang gak gemes nih melihat postingan Dedek Lesti kejora saat tentunya memakan coklat, Tersahabat ya duh. Ini cute banget persahabat ya Dan kita salvok banget punya Ada bayangan kakak Bilar Dan Papa Daniel nih Yang selalu tentunya mensupport persahabat ya Apalagi Papa Daniel Siap semangat terus mensupport anak tercintanya Mudah-mudahan berkah barokah Dan selalu sehat persahabat ya yang kita lihat di unggahan ini ada komentar dari akun Agus 11 mengatakan, "Gemes banget ya muka Dede. Benar-benar kayak anak SMP, Masya Allah. Persahabat ya, perhatikan memang ini cute dan menggemaskan sekali ya. Raut wajah tidak alasi kecorak, apalagi tentunya saat memakan coklat ini, sahabat ya pasti membuat semua gemes melihatnya. Mudah-mudahan bahagia selalu untuk idola kesayangan kita." Dan berikutnya kita lihat persahabat ya di sini ada info penting juga untuk kita semua. Tentu kita harus wajib mendukung acara tentunya lamaran Lesti dan Rizky Bilar ini masuk ke nominasi program spesial terpopuler persahabat ya. Doakan yang terbaik mudah-mudahan mendapatkan penghargaan di acara Indonesian Television Award yang akan diadakan di RCTI persahabat ya di sini ada cara untuk voting yang belum paham yang belum tahu dalam sebuah kalimat caption persahabat ya di sini diinfokan vote para nominasi Indonesian Television Award pilihan kamu dengan cara follow Instagram Indonesian TV Awards lalu like postingan ini masuk ke kolom komen lalu vote dengan format hashtag vote ita 2021 spasi kode nominasi contoh vote ita 2021 i 1 persahabat ya dan kita lihat di sini untuk kode nominasi acara lamaran Les dan bilar ini I3 persahabat ya tentunya dicatat dan kita support dukung persahabat ya dan kita lihat juga info selanjutnya. Kamu bisa vote melalui Instagram, Facebook, dan aplikasi RCTI Plus, Instagram Indonesian TV Awards, Facebook Indonesian TV Awards, aplikasi RCTI Plus. Persahabat, ya, satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategorinya. Tuh, ada info persahabat, ya, satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote saja. Buat akun sebanyak-banyaknya untuk mensupport, mendukung tentunya dalam acara Indonesian Television Award, mendukung acara lamaran Lestin dan Bilar yang masuk ke dalam program spesial terpopuler dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial banget ya ini tentunya bocoran tempat lokasi acara besok nih udah mantu Masya Allah ini gedungnya persahabat ya mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan diberikan kemudahan kita makin gak sabar melihat besok memakai Gaut baju adat Minang Persahabat ya pastinya Mereka tampil sangat keren Seperti raja dan ratu kembali Persahabat yang besok Stand by tentunya di channel Antv persahabat ya Bersama-sama saksikan dan doakan yang terbaik Untuk acara Ngunduh mantu leslar besok Berikutnya Kita lihat juga ada info yang diunggah oleh akun Elan billar Ini mau posting sebuah postingan live-nya Bang Saiful Jamil Persahabat ya Di dalam live tersebut kita mendapatkan info persahabat ya Dituliskan lewat caption Wah tadi gue ikut live-nya Om Saiful Kata Om Saiful hari minggu besok ketemu Dede dan Abang di Bandung Dede dan Abang undang Om Saiful ikut acaranya besok Masya Allah Dan kata Om Saiful dia bahagia Akhirnya, anaknya udah menikah dan kejora akan tetap bersinar. Masya Allah, kata-kata Om Saiful bersahabat ya. Kita tentunya ikut bahagia juga. Mudah-mudahan dukungan Om Saiful memberikan doa yang terbaik untuk rumah tangga Deddy Lesti dan Kakak Rizky. Bilang ini mengejutkan kita semua, bersahabat ya. Baru keluar, langsung diundang ke acara, ngunduh mantu Leslar nih. Masya Allah, doakan selain terbaik.